USD/CAD bearish, waspadai sedang mendapatkan tekanan. Bias harian pergerakan USD/CAD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD/CAD sedang sedang tertekan.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.28500 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.28955. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212